Selamat pagi. Sekarang gua mau ganti bearing roda depan Astrea Legenda. Tapi rodanya ini udah ganti Supra. Ini oblak ya roda depan Ini roda depan Jadi jalannya agak-agak kurang stabil lah Lari-larian jalannya Oke okay. Ikutin terus video selanjutnya Jadi urutan pembongkaran ini ya biasa Standar dua Nanti kita ganjel di bawah mesin Ganjel Supaya gantung ya Roda depannya gantung Ini kita bongkar 17 ya Oh 19 ini 19 Ganti, copot, tarik Oke okay, terlepas banyak. Oke okay, ikuti terus. Hujan masih turun. Ini motornya udah di dongkrak ya, diganjar ya guys supaya roda depannya gantung. Pada saat kita nyopotin roda depan itu bebas ya. Terus kuncinya juga ini 19, 18, 19, 19, ya. 19 ini untuk ini ya. Kemudian palu, ini buat ngetok si bearingnya keluar. Kemudian ini SST-nya, ini bukan SST ya, jadi mau buat ngetok si bearingnya keluar. Terus juga balok, balok untuk landasin rodanya supaya enggak pecet. Terus juga ini nih kepala sok, kepala sok ini juga harus. Ada buat ngeratain nanti bearingnya pada satu pasang. Oke, lanjut. Ini udah sudah terpasang. Ini jangan sampai hilang. kalau hilang susah narinya nih. sebelum lepas bearing, kita copot sealnya dulu ya, guys. ini ini ada kiri kanan sealnya. Kotor banget nih harusnya diganti nih tapi ya, ya susah. Ini kotor banget karat semua udah ya. Oke kita coba eksekusi. Yes. terlepas baru ya udah terlepas kosok banget terus paruhnya ini sedikit lebih mudah pada saat musim hujan gini motor paling banyak kendalanya kalau motor rantai itu banyak rantainya sering cepet kendor terus bearingnya juga sering cepat oblak sering cepet oblak kemudian juga karena memasukkan air masukkan air jadi si bearingnya kotor-kotor dan mas jadi oblak. Oke, kita pasang. Ini bearing roda depan ya, 6301. Kiri kanan 6301. Untuk roda depan supra uh, grand juga sama sih. Ini karena ada sealnya kiri kanan tidak sini sudah udah apa hmm, low maintenance sih, seharusnya nggak usah digemukin. Tapi kalau mau di, di apa lebih awet kita gampang juga nggak apa apa ini kita bisa copot. Nih. Hmm. Ini kita kasih debu karot-karot nanti kita masukin. Kalau kita ngandelin dari eh, apa, iris bawaan dari bearing, Lalu kurang ya aja nggak apa-apa deh. Separuhnya cukup ya, takutnya ada abu masuk ya. Dia tetap masih terpasang. Ini kalau bisa jangan langsung dicetok uh, keras ya jadi harus sedikit-sedikit biar center ini pakai yang dari lamanya buat ini Berarti cukup gampang, bisa dilakukan di rumah. Cara bongkar pasangnya, kalau ogah oh ribet ya ke bengkel Untuk sebelahnya juga sama ya, guys, ya kalau bisa ini kan sistem, oh, sistem ini yang untuk low maintenance yang gak usah dipemimpin lagi. Jadi, kalau gua gue bongkar sebelah ini, isi sendiri. Ini kan ada, enggak udah ada gerisnya, cuma untuk... Uh, nambahin aja sih, ini jangan lupa ya, pasang apa polarnya. Polarnya ada di... Sari -sari. Nah, ini sama tahap pemasangannya Jadi jangan langsung dihajar Kencang-kencang Ini untuk Masuk ini kita pakai bearing yang lama ya Kita lagi kita ketok pakai ke mana lagi tadi? Oi, hilang, oi, sama, oi. Oh, kalau bisa sih. Udah. Ini udah pastikan udah masuk. Karena ini kan ketinggian sir nih ini sealnya, kemudian sealnya, kalau misalnya dia kurang masuk, ini sealnya juga gak bisa dipasang. Oke, ini udah kepasang. sekarang kita pasang sealnya. sealnya ini udah harus jangan kita pilih bukan saat itu, oke ya. harusnya baru sih. Cuma ini ya fungsinya cuma buat mencegah abu masuk aja, aja. Sama ini juga aja. Masak aja, masak aja. Masak aja, masak aja. Masak aja, masak aja. Masak aja, masak aja. Masak aja, masak kiri kanan ini kalau salah nih si piringan cakram bisa nggak center ke kalipernya. nah itu dia jadi jarak ini nih sama ini nih busingnya fungsi-busing untuk centering jadi busi-bus Ya businya itu penting karena buat jaga jarak si piringan terhadap kaliper ya di sini ya. Jadi jangan sampai terbalik pasang busingnya Nanti piringan bisa seret. Oke kita pasang kembali. Ya pasangnya sesuai dengan urutan pembongkaran. Jadi yang lebih pendek. Di posisi piringan cahran yang panjang, adanya di sini masih berdua. Ada gearbox, gearbox nya buat ini ya, gearbox buat kedonia terbesit ini, dan ada gearbox yang ya. nah ini udah mulai. Nah. lalu kita pasang. 沒些 okay.